Halo teman-teman semuanya, um, hari ini saya akan membagikan tips-tips sedikit mengenai cara membuat konten audiovisual yang menarik untuk teman-teman mungkin bisa terapkan dalam pembuatan video promosi yang teman-teman akan buat, kurang-kurangnya seperti itu. Nah, ini saya coba share screen, semoga terlihat ya. Jadi, judulnya adalah Mastering the Art of Visualization. Nah, kenapa? Nah, uh, kenapa? saya sebutnya sebagai the art of visualization karena art itu adalah seni kan ya. Jadi kalau misalnya zaman dulu kita mengatakan seni itu adalah sebuah karya, mungkin lukisan atau um, patung atau sebagainya tapi menurut saya ini sekarang ini video atau karya-karya audiovisual ini bisa disebut sebagai sebuah karya seni, gitu karena melihat prosesnya yang tidak mudah. Dan memang, adalah ya, masterpiece dari para kreator-kreator ini, gitu. Nah, kemudian kita, learning point ini sebenarnya nggak banyak. Kita ada enam, pertama ini kita akan coba breakdown, mas. Bareng-bareng ya, mungkin what is visualization, atau apa itu visualisasi kemudian kita mengerucut sedikit gitu tentang what is audiovisual jadi sebenarnya audiovisual itu apa gitu dan apa apa apa saja jenisnya kemudian nah setelah itu empat terakhir ini lebih ke teknis dalam pembuatan audiovisual ya yang pertama adalah identifying your market jadi kita mencoba bagi mencoba mencari tahu bagaimana sih audiensnya seperti audiens yang kita mau sarasi itu seperti apa kemudian developing your concept gitu. Jadi uh, mengembangkan konsep yang kita mau buat ini seperti apa? Kemudian yang, yang kedua terakhir adalah create an engaging content. Jadi bagaimana kita membuat video atau konten yang menarik untuk audience dan yang terakhir adalah teknis teknis dari konten launch itu sendiri. Jadi pada saat teman-teman mau mempublikasikan itu kurang lebih apa-apa aja yang perlu diperhatikan gitu nah kemudian kita masuk yang pertama ini what is visualization nah jujur kalau aku jarang banget kayak ngegoogling teoritikal gitu tapi ini adalah hasil dari googlingan yang paling simpel yang bisa diterima gitu ya jadi visualisasi merupakan rekayasa gambar, diagram atau animasi dalam menampilkan suatu informasi gitu ya jadi Uh, sebenarnya kan biasanya informasi yang dulu kita terima adalah dalam bentuk tulisan dalam bentuk uh, mungkin paper atau apa nah dengan adanya visualisasi berarti uh, creator ini atau teman-teman akan mencoba memvisualisasikan atau merancang bagaimana kata-kata ini bisa dibentuk menjadi suatu karya video yang bisa mungkin uh, tujuannya adalah mempermudah Para audiens untuk menerima informasi tersebut, gitu jadi balik lagi sebenarnya eh, poin utamanya adalah agar informasi tersampaikan dengan baik. Nah, bentuknya seperti apa? ya Bentuknya adalah bentuk-bentuk yang bisa diterima oleh visual. Visual itu mata, berarti kan ya, berarti ada gambar, video, diagram, atau animasi. Tujuannya adalah untuk mempermudah informasi disampaikan, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian kita masuk nih ke... Si audiovisual gitu, audiovisual itu apa? Nah, audiovisual ini dari hasil googling gitu ya. Googling semua ini adalah electronic media processing, both sound and visual component itu Jadi, sebenarnya ini harafiah, jadi transmitted gitu ya. Jadi, uh, dia e-media processing, electronic media processing ya, berarti secara digital gitu ya, yang memiliki dua komponen utama. Yang pertama adalah sound suara dan visual komponen dan uh, gambar atau sesuatu yang bisa ditampilkan atau dicerna oleh mata gitu visual. Nah kurang lebihnya seperti itu. Nah untuk zaman sekarang menurut saya adalah audiovisual basically video based content. Jadi apalagi yang uh, bisa Merepresentasikan audiovisual, ya. Salah satunya adalah video ini, gitu. Kalau zaman dulu, mungkin ini bisa yang kayak di bawah teman-teman, bisa baca gitu. Jadi, ada tape recording, film strip, microfilms slides, tapi sekarang udah jarang, ya. Terus kemudian uh, flashcard dan sebagainya. Cuman kalau sekarang ini mungkin yang lebih nyaman atau lebih sering kita ketemui di uh, di kehidupannya sekarang gitu ya. ya Video-based content gitu. Yang memiliki both audio dan visual ini gitu. Nah ini aku langsung masuk ke teknis ya. Jadi supaya bisa teman-teman uh, pahamin juga cepat gitu ya. Nah, jadi hmm, yang pertama adalah sebelum kita membuat sebuah Uh, video-based content atau audio-visual content itu yang pertama kita harus mengetahui audiens kita gitu jadi audiens yang mau dituju tuh siapa kurang lebihnya seperti itu jadi aku kutip dari salah satu quotes ya dari John Miller itu dia ngutip seperti ini gitu knowing your customer is great but understand how they behave is even better jadi kalau kita mengetahui customer atau audiens kita yang akan menonton video itu itu bagus. Kita tahu seperti apa. Oh, usianya segini, bla blablabla gitu ya. Cuman, understanding, kata bagaimana kita mengerti behavior mereka itu akan lebih baik lagi. Gitu contohnya, misalnya hmm, kita mau membuat video promosi tentang asuransi, kurang lebih seperti itu gitu. Tapi kita mesti tahu nih. Uh, customer kita pasti asuransi, oke okay, umur 30-40. Mungkin seperti itu kita tahu. Oh, kebanyakan yang lebih aware asuransi mungkin perempuan gitu dari hasil riset sementara. Kemudian, tapi yang perlu kita lebih dalam lagi untuk mengetahui adalah bagaimana behavior mereka, kayak gaya hidup seperti apa, makanan apa yang mereka makan, gadget apa yang mereka pakai, itu sangat menentukan pembuatan dari uh, videonya juga, konsep-konsepnya juga. Ini kita masuk ke... Slide selanjutnya kali ya. Nah ini jadi why is this important gitu ya? Kenapa membuat mengetahui market itu adalah penting gitu lah. Ini ada empat empat komponen utama yang teman-teman mungkin bisa perhatikan. Karena dari uh, dari hasil riset kita tentang understanding our customer ini itu bisa yang pertama adalah menjadi direction to create storyboard. Jadi sebelum membuat video biasanya teman-teman akan membuat storyboard nih, yang merupakan adalah panduan ya, panduan dalam pembuatan video nantinya gitu, preproduksi lah gitu ya. Jadi dari customer atau audience-audience persona ini, itu teman-teman bisa tahu nih, bisa jadi direction, salah satu direction untuk mengerti oh storyboardnya nanti kita mau arah seperti ini, kurang lebih seperti ini gitu. Nah yang kedua juga bisa juga, jadi as a direction to create a visual treatment. Nah sebelum produksi itu teman-teman biasanya kan mengcreate dulu nih visual treatmentnya, kira-kira moodnya mau seperti apa, cara-cara oh, um, e, pengambilan gambarnya seperti apa, gitu kan? Ini bisa kita ketahui dari audiens yang kita mau gitu. contohnya. Misalnya teman-teman mau membuat video tentang hmm, pemanen padi, gitu ya? Nah, audiensnya ini kebanyakan adalah anak-anak muda yang mungkin bekerja di kantoran, gitu misalnya seperti itu ya contoh, gitu. Berarti visual treatmentnya adalah lebih berat ke POV gitu. Jadi bagaimana kita yang awam nih, awam banget, kita tahu oh ternyata cara memegang atau cara memetik padi seperti itu, atau mungkin cara mengambil tanahnya atau gimana itu lebih terlihat itu lebih detail dan lebih experience based gitu karena audiens ini adalah um, orang orang yang mungkin tidak pernah atau jarang banget ke alam gitu misalnya seperti itu. Nah atau bisa juga tentang bisa juga kita close up dari petaninya supaya bisa lebih merasakan emotion dari si petaninya ini misalnya kurang lebihnya seperti itu. Nah kemudian yang ketiga itu uh, as a direction to create a distribution stage juga. Jadi kalau misalnya teman-teman di suatu uh, proses produksi yang lumayan kompleks gitu ya. Jadi ada yang namanya distribution stage. Jadi nggak cuma video ini dibuat, tapi teman-teman juga harus merencanakan distribusinya itu seperti apa gitu publikasi seperti apa stage-nya di mana aja es ya karena seperti itu jadi nggak e, cuman oh publikasi udah selesai nggak tapi e, step-stepnya seperti apa nih saat publikasi eh, sebelum publikasi saat publikasi dan setelah publikasi itu biasanya kalau lebih kompleks lagi tiga tiga itu tuh harus benar-benar digodok banget dan biasanya itu memang ada timnya sendiri gitu yang untuk Uh, memikirkan soal distribusi stage ini biasanya marketing ya, tim marketing harus sebagainya gitu. Nah, keempat itu adalah uh, for us to know which audience to target next. Gitu. Jadi uh, biasanya kan kalau pembuatan video ini pastinya uh, teman-teman nggak mau buat tentang topik energi nih, gitu. masih ada rangkaian rangkaian lainnya. Nah, biasanya ini bisa digunakan juga nih kalau misalnya audiensnya yang udah yang ini mau nyar audiens yang ini lagi, karena bisa aja pembuatan video yang sama dengan target audiens yang berbeda itu akan menghasilkan komunikasi video yang berbeda juga itu jadi ini bisa dijadikan basis teori kalian untuk membuat video lainnya gitu karena sayang banget kan kalau misalnya teman-teman udah udah pergi ke suatu tempat nih udah ngambil gambar nah tapi bisa menghasilkan satu video aja nih dengan satu audiens tapi ternyata kalau misalnya teman-teman ulik lebih lanjut lagi ternyata ada hal yang menarik lagi nih gitu yang bisa teman-teman uh, coba Coba bikin lagi videonya dengan dengan proses komunikasi yang berbeda juga, gitu contoh. Misalnya, teman-teman mau buat uh, video tentang promosional uh, daerah Dieng, lah misalnya gitu ya. Dieng dengan keindahan alamnya, gitu dengan sunrisenya, segala macam. Nah, teman-teman, jadi nih video promosi tentang Dieng dan landscape-nya yang bagus, tapi ternyata audiens lainnya ada. audiens... Uh, audience yang suka banget tentang kentang, misalnya gitu ya, tentang proses masak atau sebagainya. Nah, itu bisa dua diangkat tentang dieng dan kentangnya, karena sebagai kita tahu, dieng itu kan penghasil, salah satu penghasil kentang terbaik. gitu. Jadi, dengan kita mengetahui audiens kita, kita bisa, oh ternyata dalam suatu tempat ini, kita bisa tahu nih, ada tiga angle yang bisa kita buat, misalnya gitu. Jadi, kepergian teman-teman ke suatu tempat itu, tidak hanya menghasilkan satu karya aja, tapi bisa menghasilkan beberapa karya juga sesuai dengan audiens yang teman-teman mau. saras juga gitu. Nah, kemudian ini visual visual treatmentnya yang bisa teman-teman lihat. Jadi ini beberapa karya video yang saya dan tim udah pernah buat sebelumnya. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Terus tergantung juga ya teman-teman. Jadi kan aku bisa lihat nomor dua ini kan ada visual treatment yang aku juga jadi tadi lupa ngasih tahu visual trip itu juga berpengaruh nih hmm, dari bagaimana format video yang teman-teman mau buat gitu ya dengan misalnya audiensnya teman-teman teman-teman dapat Oh kebanyakan mereka nontonnya di gadget nih Oke okay. nah ini sebenarnya adalah yang aku buat di salah satu uh, apa salah satu platform kemb namanya kembali berwisata, ini platformku nah ini video-videonya itu adalah bentuknya itu vertikal, jadi berdiri kalau teman-teman biasanya ngeliat video itu landscape tapi setelah riset yang udah dilakukan itu kita lihat, oh ini uh, audience audiens ini lebih suka mereka stay on the phone, gitu, jadi mereka nggak suka menontonnya yang landscape kan mereka harus build phone, uh, uh, handphone ya kan tapi ternyata kalau mereka nonton dengan dengan posisi vertikal seperti ini lebih menarik nih gitu. Nah kita coba buat beberapa video dengan konsep seperti ini dan hasilnya pun akhirnya menarik gitu. Jadi kita bisa lihat uh, audiensnya ini nonton sampai habis karena mereka nggak perlu ribet-ribet til -ribet handphone yang gitu kan. Mereka bisa stay di dalam handphone yang biasa mereka pegang dengan gaya yang biasa mereka pegang ini sampai habis gitu nontonnya gitu. Yang pertama ada vertikal ini, yang kedua ini ini format Instagram post ya. Jadi ini 1080 1350. Yang kita lihat juga setelah kita tahu audisi oh ternyata kalau post hanya postingan aja, misalnya foto aja kurang menarik. Jadi biasanya kalau postingan itu kita combine dengan video ini. Gitu. Jadi tapi dengan format yang lebih lebar. Gitu. Jadi kalau Instagram ini for your information kalau teman-teman masih belum tahu itu bisa dalam pixel yang lebih gede gitu jadi paling besar itu dia 1350 kali 1080 gitu kalau biasanya dia square tapi ternyata bisa dibuat lebih gede nah untuk teman-teman yang ingin menyampaikan informasi lebih detail lagi atau lebih apa sinematik tuh biasanya kita bisa pakai video card seperti ini gitu nah tapi nggak jarang juga kalau misalnya teman-teman mau buat video yang lebih detail lebih contemplating atau lebih apa ya basisnya lebih dokumentary gitu. Ya pakailah format seperti ini landscape. Itu ada masalah. Misalnya kita bisa uh, nah itu tinggal main di jalur publikasinya aja. Jadi bisa kita taruh di bio dan kemudian mereka di ke YouTube atau bisa juga dalam posisi ini tapi nanti bisa di uh, handphone-nya kurang lebih seperti itu. Karena memang mungkin konten-konten di dalam ini lebih in-depth jadi membutuhkan shot-shot atau membutuhkan uh, intensi yang besar juga dari penonton gitu. Kemudian ini masuk ke materi uh, create engaging video content, itu ya bagaimana membuat konten video itu yang menarik, yang engage gitu ya, yang bisa uh, yang mengengage customer gitu, mengengage audience kita gitu ya. Yang pertama itu uh, ini kita harus bisa mengcapture atau menangkap audience gitu jadi kayak rasa penasaran-penasaran audience ini, ini bisa kita ambil, ya. jadi kayak mungkin di, dimulai dengan sebuah pertanyaan, atau dimulai dengan sebuah fun fact, atau dimulai dengan fakta yang menggantung, itu juga bagus juga untuk sebagai permulaan awal dari video, jadi kita ambil dulu nih, uh, curiosity mereka, gitu rasa penasaran mereka tentang apa sih ini video, tentang apa gitu makanya biasanya kan ada yang kalau teman-teman bisa pikir kan clickbait, clickbait gitu, tapi untuk uh, apa untuk awal-awal narasi video lebih baik tidak menggunakan klik mana gimana gimana ya gitu yang hiperbola dan sebagainya cuman kita mengambil uh, rasa penasaran customer ini mungkin um, dengan short short detail yang kurang memperlihatkan uh, dari daerahnya atau gimana jadi orang ini bisa di mana sih sangat seperti itu gitu nah habis itu And knowing your audience and hold their attention ini maksudnya menyambung ke yang kemarin yang sebelumnya juga gitu kan jadi ketika kita mengetahui atau mengerti dari audiens kita biasanya kita uh, membuat video itu berdasarkan behave atau perilaku dari audiens kita melihat cara-cara berpakaian atau misalnya um, cara berbicara atau misalnya um, bisa juga ya kita cara biasanya seperti itu ya nah itu uh, cara meng hold their attention atau misalnya membuat mereka terus menonton adalah mereka merasa, oh ini videonya memang buat saya nih gitu, orang seperti itu oh dengan short shot yang mungkin sesuai buat mereka gitu kan, misalnya um, audiensnya ini lebih sport ya. berarti itu menampilkan banyak short-short uh, banyak, uh, mengenai sport sebagainya gitu nah, yang ketiga ini use eye-catching visual to make engaging video content maksudnya di sini ya pastinya ketika kita membuat video tentu kita ingin menampilkan atau kita ingin menyampaikan sebuah informasi cuman jangan lupa ketika teman-teman menonton sebuah video teman-teman juga mau haus nih matanya dengan visual-visual yang menarik juga itu jadi jangan lupa nih tentang ini dagingnya banyak nih misalnya konten-kontennya banyak nih penting informasinya juga yang diberikan juga bagus narasinya bagus tapi lupa nih tentang keindahan visual ini, nah itu pasti akan susah juga diterima gitu karena indera matanya ini adalah indera mata utama, Indra yang pertama dipakai itu mataan untuk melihat diri ketika mereka melihat hmm, eye-catching visual gitu, ya maksudnya ini nggak harus yang um, kontradiksi juga ya, jadi maksudnya yang yang beautify gitu ya, nah itu juga bisa menjadi komponen yang bisa teman-teman perhatikan juga nih gitu, oh jangan sampai tentang mukanya petani ini doang nih tiga menit di shoot jangan gitu tapi kayak mungkin tentang um, ambiencenya di sana atau mungkin yang biasa jarang-jarang dilihat gitu soal ada datang kecil atau apa itu bisa dipakai juga gitu dalam membentuk sebuah narasi jadi nggak hanya uh, fokus pada satu titik atau fokus pada beberapa uh, bagian yang kurang menarik tapi kita juga kasih beautify videonya gitu kemudian uh, incorporate storytelling jadi kayak jangan sampai teman-teman membuat skrip dan visualnya itu tidak sama gitu ya maksudnya tidak saling melengkapi gitu jadi storytelling atau atau narasi itu harus dibuat sejalan dengan visualnya gitu jadi dan sebaliknya visual harus dibuat sejalan dengan storytellingnya atau narasi yang dibuat itu jangan sampai teman-teman lagi ngomongin soal mungkin karnikaragaman, tapi shortnya adalah misalnya jalanan Jakarta gitu. Nah itu mungkin ada korelasinya, cuman audiens akan harus memproses lagi kan. Oh karnikaragaman, tidak jalanan Jakarta. Oh ada ragamnya, misalnya seperti itu. Tapi dibuat semudah mungkin audiensnya ini mengerti dari narasi dan visual yang dibuat kecuali kecuali teman-teman memang mau membuat hmm, narasi-narasi satir gitu ya atau narasi-narasi yang hmm, lebih lebih lebih apa ya lebih shady nah itu yang memang itu mungkin videonya seperti itu itu nggak ada masalah gitu jadi memang hmm, penonton penontonnya diminta untuk berpikir sendiri itu memang kalau misalnya itu dari keynote visual videonya ya itu bisa digunakan tapi kalau misalnya teman-teman membuat video yang untuk promotional basis atau persuasi itu biasanya itu harus line nih antara narasi dan uh, visual ini seperti itu nah ini ada juga yang integrate ethos pathos dan logos nah ini ini penting banget sebenarnya um, yang pertama itu ethos jadi appeal by ethic, jadi harus sesuai dengan kode etik ya teman-teman jadi jangan sampai uh, apa video-video ini tiba-tiba nanti di take down karena tidak sesuai dengan kode etik misalnya terus appeal by emotion jadi kayak uh, apa kita lihat juga bagaimana kan um, biasanya kalau video ini ada berbagai lapisan masyarakat ya atau ada narasumber narasumber yang memang diangkat sama teman-teman gitu kan nah ini kita bisa lihat appeal by emotion jadi uh, bagaimana si narasumber ini bisa um, mengeluarkan yang sebenar-benarnya gitu misalnya katosnya, ya, gitu. emosiannya gitu nggak langsung emosi itu bukan marah-marah ya. tapi bagaimana ya sesungguhnya yang terjadi gitu sama gitu lah kemudian appeal by logic juga gitu. nah ketika itu membuat sebuah video promosi atau video persuasi itu uh, jangan sampai juga jangan misalnya gini teman-teman buat, Buat cerita nih tentang promosial suatu daerah gitu. Tapi dia lihat, oh mistis. Oh, begitu-begitu. Oh, begitu. Nah, uh, jujur aku tidak terlalu menyarankan itu gitu. Karena uh, jujur banyak, ada audiens-audiens yang mungkin menerima, tapi ada audiens-audiens yang oh, ketika dia tidak menerima by logic, ya berarti uh, kurang menarik gitu bagi mereka. Jadi balik lagi ke uh, audiens personalnya lagi gitu. Nah, habis itu, masuk ke creating an audiovisual atau video konsep video konten konsep konsep gitu ya jadi ya tadi udah ada goals and audience terus itu uh, crafting the initial video konsep jadi konsepnya seperti apa gitu, tadi kemudian ya ini pasti funding location determining what equipment you need gitu ya jadi setelah storyboard, setelah goals, setelah audis, itu sudah jadi. gitu ya. Jadi konsep mungkin gini baru dicari tempatnya, gitu. Kira-kira tempatnya seperti apa? Apakah tempatnya itu bisa merepresentasikan atau enggak? Terus, kira-kira equipment yang dibutuhkan itu mendukung atau enggak, gitu? Nah, apakah menjadi masalah ketika kita mencari lokasi? Kemudian akhirnya tidak cocok gitu lokasi dengan konsep yang kita buat, terus kita balik lagi ke stage dua ini nggak ada masalah gitu. Jadi step-step uh, ini adalah step-step yang membantu kalian mem memiliki pilar-pilar uh, dalam membuat video atau audio visual. Cuman ketika pada perjalanannya nih, sebelum produksi dimulai nih kalian mau membalik lagi ke step 2 ke step satu, itu nggak ada masalah gitu. Tapi memang kita udah punya nih kerangkanya, kita udah punya nih goalnya tuh apa, kita udah punya oh yang ini, kita udah punya konsepnya seperti ini. Nah, ketika kita tidak menemukan misalnya lokasi yang tepat atau equipment EQUIPMENTnya nggak ada nih, ya balik lagi ke step dulu nggak ada masalah. Coba digodok lagi gitu konsepnya kira-kira konsep ini sebenarnya bisa dieksekusi atau enggak gitu. Nah itu sebenarnya bisa teman-teman baca lagi aja nggak ada masalah. Nanti oh tiba-tiba oh konsepnya kayaknya nggak gini nih kita bisa pakai yang ini karena lokasinya yang ada ini. Jadi kekreatifan teman-teman juga, juga juga juga diperlukan di sini gitu. Nah dengan adanya konsep di awal sebelum kita finding location sebelum kita menemukan lokasi ini sebenarnya memberikan yang tadi kayak aku bilang pilar balik lagi ke situ. Jadi nggak eh, ada masalah ya ketika oh ternyata lokasi tidak memandai, jadi konsepnya diubah, nggak ada masalah gitu. Asal bisa tetap merepresentasikan dan bisa terus hmm, apa ya goal untuk menyampaikan informasi ini nih itu bisa tetap bisa tetap dilakukan gitu. Nah baru setelah itu ketika dari step 3 nih itu balikin step 2 terus balik lagi ke step 3, dan selesai nih semuanya perkara di sini masuk ke uh, script writing dan storyboard gitu atau script writing langsungnya storyboard teman-teman udah bisa lakukan di step 2. gitu misalnya udah jelas mikir apa seperti apa nah script writing gitu nah tergantung apakah script writing ini dibutuhkan dalam video teman-teman itu juga tergantung kebutuhan teman-teman semuanya gitu dan misalnya kayak script writing itu tergantung dari narasi yang mau dibuat tuh gitu. apakah ini mau sebuah uh, promosional yang Uh, contemplating atau sebuah promosional yang naratif dan story-nya seperti apa disinilah mulai dibuat gitu dan pastinya dibuat sebelum produksi berlangsung gitu nah kurang lebih seperti itu teman-teman dan ketika udah setiap rating storytelling udah jadi udah produksi aja ada seperti yang teman-teman sudah biasa lakukan ya post produksi produk seperti itu nah kemudian uh, ini masuk ke content launch gitu ya jadi Launching your content, um, mempublikasikan konten atau video, ya aku selalu berpikir bahwa ini harus selalu in the right time at the right place, gitu ya. Jadi in the right time itu ya right time, jadi waktu. Misalnya kalau ada momentum hari besar atau hari yang mendukung video ini berlangsung, gitu ya, ya akan lebih baik, cuman kalau enggak ya kita bisa lihat dari Misalnya, teman-teman uh, mau publikasikan video ini di Instagram, gitu ya? Contoh, nah, berarti ya, teman-teman oh, bisa lihat di Instagram Insight, gitu ya. Oh, jam berapa, hari apa, audiens ini terbanyak, gitu yang Biasanya mereka stay di uh, handphone mereka, gitu Itu dicocokkan tuh sama waktu launchingnya, teman-teman mau buat video ini, mau launching videonya kurang lebih seperti itu terus. Uh, at the right place, no place ini tuh bukan place, um, maksudnya tempat ya, ya kalau misalnya teman-teman mau offline ya bisa ya, tapi kalau misalnya kita ngomongnya soal online, place nya tuh apa, platformnya tuh apa, apakah Instagram, apakah YouTube, atau apakah uh, sekarang di apa Facebook, atau uh, mungkin TikTok, atau sebagainya gitu, jadi at the right place, balik lagi kalau di yang gitu kayak hikrisnya ini apa nih? Gitu. oh desa lebih suka di mana nih? oh tiktok nih kayaknya karena rekomendasi tempat wisata misalnya dan tempat wisata itu lebih banyak di TikTok ya, sih oke, berapa apa-apa do it in TikTok, gitu. atau misalnya di instagram kayaknya lebih enak nih karena um, orang-orangnya bisa lebih share-nya lebih cepat gitu kan misalnya ke DM mereka atau ke IG mereka gitu kan itu juga bisa nah, atau dulu installnya nggak ada masalah juga gitu baik lagi ke perakasi masing-masing gitu nah ini Kemudian kita juga harus memperhatikan cover atau thumbnail desain. Gitu ya. Jadi ini salah satu desain yang aku buat untuk beberapa semi-dokumentar video kembali berdisana. Dan memang kami membuat cover atau thumbnail itu yang catchy. Gitu. Karena balik lagi, reels itu kan akan menjadi... Apa, akan menjadi tab sendiri kalau di Instagram kan ya. Jadi dari post nanti ada apa ada reels. Nah, reels kini sebenarnya kan adalah kata outfit gitu, kan, dalam semua video yang kita buat. Nah, kalau bisa dan kalau memungkinkan teman-teman buat customize cover atau thumbnail desain sendiri gitu. Jadi tidak menggunakan dari apa yang ada di video gitu ya. Misalnya, kalaupun mau buat hal dari apa yang di video misalnya teman-teman uh, screenshot gitu, Tulislah judulnya tadi edit lagi gitu. Misalnya di kanva atau di mana. Jadi dijadiin PNG atau JPEG. Dan kemudian jadiin covernya. Jadi ketika audiencenya melihat uh, tab teman-teman atau platformnya instagram teman-teman, itu bisa kelihatan semuanya. Dan terasip dengan rapih gitu. Kalau misalnya kita hmm, hanya menggunakan uh, cover yang biasanya kan ada tulisan kayak ad cover gitu kan. Jadi bisa kita pilih tapi nggak ada judulnya di atasnya seperti ini kayak di tengahnya begini, itu um, menurutku jadi agak agak kurang gitu dan audiensnya akan harus ngeklik lagi gitu untuk tahu judulnya apa gitu nah lebih bagus lagi kalau teman-teman bisa buat grafik gitu yang grafik desain seperti ini untuk menjadikan cover gitu jadi pada saat tabnya dibuka itu ada beberapa cover desain yang menarik gitu untuk dilihat oleh audiens kemudian ya ini caption storytelling based ini sama aku ambil dari kembali dari wisata gitu ya jadi kita harus membangun City rasa penasaran dan apa apa dalam dalam sebuah caption gitu jadi dan harus storytelling juga gitu jadi bisa juga kita hmm, apa membuat Suara ini gak sepanjang panjang sih sebenarnya kayak yang ini yang sebelah kanan gitu ya. Jadi kita mulai dengan pertanyaan tentang gitu ya karena kita sejenak tertarik untuk mempertanyakan asal usul dari hal-hal yang kita cek gitu ini kan sebenarnya pertanyaan ini kan membangun rasa penasaran dari audiens gitu kan. Nah, bagaimana sekolah, wawal kehidupan, terbentuk kepingan-pingan kita, nah, itu kan sebenarnya baik lagi ke koreksi tim mereka gitu kan nah ini baru storytelling nih Maksudnya kali ini kami diundang untuk merunut kembali apa makna kata kebaikan lalu lalai gitu nah. nah terakhirnya kita bisa juga tag narasumber narasumber yang berpotensi untuk menarik customer juga jadi gitu. jadi contohnya ya terima kasih pesannya itu berarti bagi kami yang kami harap dapat memetik lebih banyak hati kriminalis seperti itu tag bawahnya tubuh Kalau kami ini kan kemarin Bu Milangit.official, teman-teman bisa tag musim-musim berhari atau hmm, narasumber lainnya gitu. Nah, Di sini tuh sebenarnya oh, audiens ini bisa tahu oh, ternyata enggak cuma hmm, teman-teman aja nih yang buat, tapi ternyata ada pihak ketiga lain yang menarik nih untuk ditelusuri kembali. Gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu pada saat launching. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Uh, semoga bisa membantu. Pada saat teman-teman membuat uh, ini yang membuat satu-satu audio visual dan